tahu cara memasang chapter di youtube seperti ini guys langsung aja kita mulai halo guys kembali lagi di channel dream World kali ini saya akan membuat video yang berbeda dari biasanya guys huh? jadi ini ada fitur baru di youtube namanya chapter timestamp gunanya wow. untuk menandai suatu bagian di video yang ada di youtube memang fitur timestamp sudah ada di youtube dari dulu tapi yang baru sekarang adalah kita bisa melihat chapter yang kita buat di timeline video kita. Kalian bisa lihat contohnya dengan mengarahkan kursor di atas timeline video ini, yang garis merah atau abu-abu itu, guys, untuk melihat chapter atau bagian-bagian video ini, guys. Jadi gimana sih cara menambah penanda chapter di video YouTube? Jadi kita harus menambahkannya di deskripsi video. Baik video belum diupload maupun yang sudah kita upload seperti saya guys. Pertama, kalian ketik 0 tanda titik 2 00 ini penting guys. Kalian harus menandai bagian pertama video kalian dengan timestamp persis seperti ini. Kalau nggak, fiturnya nggak bakal bekerja guys. Langsung aja kita tulis judul bagian video kita. Usahakan judulnya pendek aja ya guys. Lalu... Kita ketik timestamp selanjutnya di baris berikutnya Oke okay guys, saya sudah menambahkan seluruh chapter dan memberikan judul Ini merupakan timestamp saat bagian chapter ini mulai Kalian bisa menambah tanda strip atau spasi Youtube cuma membaca teksnya aja guys Sekali lagi guys, ini penting untuk menambahkan o nol ini dan minimal chapter yang ada di video minimal 3 bagian Kalau nggak fiturnya nggak bakalan bekerja guys Oke okay guys, langsung save aja Kalau kita buka videonya, kalian bisa melihat chapter di video ini, guys. Oke, okay, guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dadah.